Ini masa yang paling sesuai untuk kita buat YouTube channel Assalamualaikum So, macam mana tadi perutusan khas daripada yang amat berhormat Perdana Menteri kita Tentang package ransangan tu So, kali ni aku pula Nak lancarkan package ransangan YouTuber beginner Macam aku Dan siapa yang nak joinlah. lah Okay Package ni aku buat khas untuk semua rakyat Malaysia khususnya Yang terjejas Dengan COVID-19 Means orang yang tak boleh nak cari pendapatan Orang yang tak boleh Tak tahu macam mana nak cari duit dah Sebab ada bisnes yang PKS lah basically Atau freelancer Member aku banyak freelancer So yang tak tahu macam mana nak cari duit So aku nak lancarkan package ni kepada Supaya kita semua Buat benda ni Package ni adalah Hampir kena ada Youtube channel Hampir Sinarii Sebab ini Masa yang paling sesuai Untuk kita buat YouTube channel Sebab apa? YouTube channel Semua orang tahu Buat Sekarang buat video Bila dapat duit So Macam-macam platform ada Facebook Ada dengan streamer Ada buat YouTube channel Twitch Dan lain-lain lah lain, lain aku tak tahu Tapi ni aku khususkan Yang mana aku tahu lah So Tetapi Kalau nak buat you, Duit Kalau hmm. nak buat duit Dengan YouTube channel Dia ada dua requirement Yang kita perlu Sepenuhi Iaitu Mencari lagi seribu subscriber Dan 4,000 jam watch hour So, seribu macam biasa Subscriber adalah orang yang subscribe Klik subscribe yang kat bawah ni Sini subscribe So, hampir jangan lupa subscribe aku So, cari seribu subscribe Dan lagi 4,000 jam watch hour Sebab apa? Okay, dengan aku buat video ni Aku nak Siapa yang tengok video ni Dia turut buat youtube channel Dan dia share link dia dekat bawah ni Dekat bawah ni komen ni youtube ke facebook ku ni share link youtube channel dia aku subscribe hampa subscribe balik so dengan ada ni aku rasa tak mustahil untuk kita dapat seribu subscribe dalam masa beberapa jam serius lepas tu untuk watch hour ni yang ni agak crucial lah yang ni aku faham benda ni akan memakan masa tak semua orang boleh dapat 4,000 jam aku pun tak dapat lagi so yang ni kena buat video lebih sikit lah. ni kena ada effort lebih yang tadi aku cuma sarankan supaya hampa buat semua orang sekarang ni orang Malaysia buat YouTube channel dan kita subscribe sesama kita. So supaya kita lepas lu requirement utama adalah cari 1000 subscribe. So 1000 tak ada masalah aku untuk rakyat Malaysia sendiri aku rasa. Benda ni tak ada masalah. Cuma nak cari orang subscribe. Sekarang ni subscribe lu untuk 4000 jam, kita akan nanti aku akan umum cara cara kedua lah macam mana kita nak cari lagi 4000 jam watch hour tu. Okey. Itu saja daripada aku. Aku harap dengan aku dengan aku lancarkan cik bukan lancar benda ni dah ada dah. cuma aku terfikir sebab kesian tu oh. efek aku sendiri berifek semua orang kat kat Malaysia even kat dunia berifek benda ni so dengan adanya package rangsangan youtuber beginner ni untuk pemangkin lah untuk kita mula buat youtube channel masing-masing nanti yang kedepan aku akan catar tapi aku nak video ni lepas hampa tengok video ni hampa terus buat youtube channel yang bersenari itu sahaja daripada aku Aku harap video ni bermanfaat kepada semua orang yang terjejas Macam aku dan kita semua Sama-sama kita doakan Malaysia supaya dapat lawan COVID-19 Dan putuskan rantaian COVID-19 ni kat Malaysia please. Okay, itu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See ya